Oke, ya lah. Ha ya. Kita tengok ni, okay, dia benggam. Ha ah, panjangnya. Ha. Apa ah, duduk ya? Dalam diri kena. Oke. Okay. Jadi okay. okay. okay, tangan ni boleh katakan artritis. Cuba genggam. Buka. Boleh buka tak ni? Tak. Cuba kak, boleh tak? Tak boleh ya? Eh? Ya. Yeah. Buka. Enggak boleh. boleh. Oke, okay, kita tengok cuba pakai simetri macam mana.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 balik dah. Ah. Ha tengok, tengok. Aku tak reti nak bercakap. Dah bang, ibulah tak Hai, hari tu kan sekali yang suka buat tu kan boleh buka-buka Ayah, kita nanti Kak Jah Haa? Kita Kak Jah, pilih tak hilang dah? Perhatikan ni, ni, ni, ni, tengah hari ni Boleh penumbuk? Nanti, boleh penumbuk ke? Haa, hilang dah <laughs> Pakai ni Kan hari tu Kak Jah, kan PKP Haa, yelah, haa, memang tu Kanak tu, wow okay. Masuklah Kak Jah, aku Nanti juga aku, dia tak nak Kak Jah dian kerja pula kau ni. Tapi kali ni Tak jadi dua tak jadi jari tau kita tengok. Oke, dulu kita tengok. Tanyalah jangan ganggu. Tekan ni ah. Okay, dulu. Tak dengar ni. Tekan Buka siap. Buka dulu Buka ni, tekan nama isy. Ah. Habis. Bang kau video ni weh. Eh sekang genggam genggam gak. Genggam. Tak balik gak. Ai gak. Tengah pergi mana? Saya bangang atas. Tumbawa, sembelahan, orang tengah cari ni. Ha. Dan tepi sini tepi eh. Alhamdulillah syukur kepada Allah okay. Pasal dia krim terapi hormon, inilah bukti dia Sebab itulah saya Dalam satu minggu saya lima hari ini.